Petir besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghujani dari segala arah di langit saat ini. Sebaliknya, altar itu diam-diam duduk di tengah-tengah puluhan ribu petir. Pria yang duduk di atas tahta itu membuka matanya, yang telah ditutup selama seribu tahun, ketika cahaya perak yang cemerlang muncul dari matanya. Seolah-olah ada dunia kilat di dalam mereka. Fluktuasi menakutkan dari mereka menyebabkan hati seseorang bergetar karena ketakutan. Lindung bisa dengan jelas merasakan petir yang merasuki dunia guntur. Berubah semakin liar dan kasar ketika pria itu membuka matanya. Seolah-olah mereka bersorak, menyambut raja mereka kembali. Pria bermata perak itu membuka matanya sebelum perlahan-lahan menatap Lindung dan Moluo. Dia tidak terlalu tampan. Tetapi jika seseorang harus mengamati dengan seksama, dia memiliki daya tarik yang unik. Sementara itu, Senyum tipis muncul di wajahnya. Simbol Ancestral yang menyala-nyala. Melahap simbol Ancestral. Penantianku selama seribu tahun akhirnya membuahkan hasil. Kita seharusnya tidak membuang waktu. Kamu tidak bisa bertahan dalam kondisi ini dalam waktu lama. Mata Moluo tertuju pada Kaisar Petir. Sesaat kemudian, dia menangkupkan kedua tangannya. Jelas, meskipun sombong, Moluo masih memberi hormat kepada pemilik simbol Ancestral Thunderball ini meskipun dia tidak menunjukkannya melalui kata-katanya. Kaisar Petir tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia melirik Lindong. Jejak keraguan melintas di matanya. Kekuatan pemilik simbol leluhur yang memangsa. Si kecil ini baru saja mendapatkan simbol leluhur yang memangsa. Namun, itu sudah cukup. Moluo menjelaskan, "Kamu masih belum tumbuh ya. Dalam hal ini kamu harus ekstra hati-hati." Kaisar Petir perlahan berkata, banyak terima kasih kepada tetua atas saran kamu. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat. Dia telah memperoleh banyak hal di gua petir ini. Itu hanya tepat baginya untuk memberi hormat pada kaisar petir. Simbol ancestral memberi kita kekuatan yang jauh melebihi orang biasa. Namun, itu juga membawa kita bahaya yang tidak dapat kita antisipasi. Kaisar petir tertawa ketika dia perlahan-lahan duduk di singgasananya. Cahaya kilat terang meletus dari dalam tubuhnya. Fragmen jiwaku ini memang tidak bisa bertahan lama. Mari kita bertarung bersama selagi aku masih bisa mengendalikan simbol Ancestral Thunderbolt. Petik 2. Petir Kaisar. Kamu hal yang menyedihkan yang telah menyeret keberadaan tercela. Kamu benar-benar bersembunyi di dalam simbol leluhur Thunderbolt selama seribu tahun karena kamu takut membuatku sendirian, kan? Raja Imo menatap Kaisar Petir di atas tahta dari jauh di dalam lautan kilat dan tanpa sadar meraung. Raungannya dipenuhi amarah. Jika kamu tidak tiba-tiba melancarkan serangan menyelinap ketika aku sedang mengalami kesengsaraan reinkarnasi, itu akan terlalu mudah bagiku untuk membunuh kalian semua. Mata perak Kaisar Petir memandang ke arah Raja Imo yang mengaum dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Namun, karena kamu tidak dapat menahan disegel. Kaisar ini akan membantu membebaskanmu hari ini. Kaisar petir tiba-tiba melangkah maju setelah suaranya terdengar. Orang bisa melihat matahari petir besar sepuluh ribu kaki di langit tiba-tiba melepaskan tepukan guntur. Setelah itu, sinar matahari mulai terdistorsi. Segera, baut petir yang tak terhitung jumlahnya turun hujan seperti air terjun. Mengaung, cahaya kilat yang cemerlang terdistorsi di langit sementara raungan kuno bergema pelan. Segera setelah itu, Lindong melihat bahwa matahari petir benar-benar berubah menjadi makhluk besar yang berukuran puluhan ribu kaki. Ini adalah makhluk yang tampak seperti ular raksasa. Tubuhnya seterang perak sementara cairan petir terus-menerus menetes dari tubuhnya. Ketika menyapu langit, cairan petir berubah menjadi petir yang turun hujan. Makhluk seperti ular itu memiliki sembilan kepala raksasa. Kubuhnya yang sangat besar bercokol di langit sementara itu memberikan tekanan yang menakutkan. Bahkan menyebabkan ruang itu sendiri menjadi sedikit terdistorsi. Ketika simbol Ancestral diaktifkan sampai batas maksimum, dimungkinkan untuk memanggil roh simbol Ancestral. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan dunia. Namun, saat ini kamu belum mencapai tingkat itu. Suara yang tiba-tiba terdengar di benak Lindong. Roh simbol Ancestral, Lindung sedikit menyipitkan matanya dan dengan cepat mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Cepat atau lambat, dia akan bisa memanggil roh simbol leluhur yang memuaskan. Karena itu, dia sangat penasaran untuk mencari tahu seperti apa roh simbol leluhur yang memangsa itu. Ayo lakukan, Moluo mengangguk sedikit dan berbicara dengan suara yang dalam setelah dia melihat bahwa petir kaisar telah memanggil roh simbol Ancestralnya. Bang! Phoenix api di atasnya, yang seolah-olah menutupi langit, menjerit nyaring ke arah langit. Sepasang sayap api panjang sepuluh ribu kaki tiba-tiba mengepak saat lautan api menyapu. Setelah itu, menyusut dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi beberapa tiang api menyala besar beberapa ribu kaki. Pilar yang bersinar tampak hampir kokoh dan tembus batu permata. Namun... Fluktuasi destruktif terkandung di bawah warna cantik ini. Mengaung, piton berkepala sembilan berkepala juga merilis desis pada saat ini. Mulut besar mereka yang ganas terbuka saat kilat menyembur seperti air terjun. Akhirnya diaglomerasi menjadi pilar cahaya petir yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Dong duduk di udara. Kekuatan yuan di dalam tubuhnya didorong hingga batasnya ketika lubang hitam di atas kepalanya diputar dengan gila. Akhirnya. Itu juga berubah menjadi pilar bercahaya hitam. Namun, pilarnya yang bersinar jelas jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan Moluo dan Kaisar Petir. Pergi, tangisan rendah secara bersamaan dipancarkan dari mulut trio. Segera, seluruh dunia guntur mulai bergetar liar. Lautan petir di bawah benar-benar runtuh saat gelombang besar sepuluh ribu kaki membentang. Sikap liar dan kejam itu membuat seseorang menjadi takut tanpa tujuan. Tidak mudah membunuh raja ini. Raja Imo juga kagum dengan serangan ini. Segera, kegilaan melonjak di matanya. Dia dengan jelas mengerti bahwa meskipun daya kehidupan seorang Imo kuat dalam menghadapi kekuatan gabungan dari tiga simbol ancestral, dia akhirnya merasakan ancaman kematian. Erosi iblis hebat, ki hitam jahat yang sepertinya menutupi tanah tersapu keluar dari dalam tubuh Raja Imo pada akhirnya. Itu membentuk bugus cahaya hitam besar 10.000 kaki di atas kepalanya. Dari kejauhan, itu muncul seperti matahari hitam yang dipenuhi dengan kejahatan. Jelas, untuk memblokir pukulan membunuh Trio Moluo, Raja Imo ini mulai mati-matian melawan. Bang, tiga pilar bersinar menembus ruang seperti tiga meteorit melesat di langit. Akhirnya, mereka dengan kejam menabrak matahari hitam dengan momentum yang sangat mengejutkan. Riak energi yang tak terlukiskan menyebar dengan panik. Luas awalnya puluhan ribu kaki langsung robek sampai menjadi beberapa ratus ribu kaki besar. Akibatnya, seluruh lautan berubah menjadi kekacauan total. Mengerang, rangan dipancarkan dari tenggorokan lindung sementara wajahnya berubah jauh lebih pucat. Bagaimanapun, dia jauh lebih lemah dari Moluo dan Kaisar Petir. Oleh karena itu... Itu benar-benar sulit baginya untuk melawan ahli puncak ini yang sebanding dengan ahli tahap reinkarnasi. Saudara Lindong, di belakangnya, Mulingshan buru-buru berteriak saat melihat ini. Namun, dia dihentikan oleh Lindong dengan lambaian tangannya. Tidak peduli apa, dia tidak dapat mengacaukan saat ini. Lindong, apakah kamu masih bisa mengelola? Mo Luo berteriak, dia juga sama sadar bahwa pertarungan ini telah memberi tekanan besar pada Lindong. Namun, untuk menjamin bahwa mereka akan dapat membunuh Raja Yimo ini, yang terbaik adalah mereka juga memiliki simbol leluhur yang memangsa. Aku bisa, Lindong mengepalkan giginya dan menjawab dengan suara rendah. Segera setelah itu, ekspresi kejam melintas di matanya. Dengan pikiran, kristal hijau zamrud mulai berkedip-kedip di dalam dantiannya sebagai gelombang demi gelombang life key yang agung melonjak seperti air banjir. Kristal kehidupan ini adalah hadiah dari Mulan. Namun, energi yang terkandung di dalamnya terlalu luar biasa. Oleh karena itu, Lindong hanya menempatkannya di dantiannya untuk menggunakannya di masa depan setelah ia maju ke tahap kehidupan yang mendalam. Sekarang, tepat itulah yang dia butuhkan. Bang, saat Life yang agung memasuki tubuhnya, kelelahan Lindong sebelumnya praktis hilang dalam sekejap. Cahaya terang melonjak di kedua matanya. Dengan teriakan rendah, lubang hitam di atas kepalanya mulai berputar bahkan lebih panik. Anak yang baik, kekuatan kemauannya cukup bagus. Petik 2, Moluo dan Petir Kaisar sedikit mengangguk ketika mereka melihat bahwa lindung benar-benar dapat menanggung energi yang menakutkan itu. Kekuatan yang terakhir mungkin tidak memenuhi sasaran untuk saat ini. Tetapi dia sangat ulet. Tidak heran dia telah dipilih oleh simbol leluhur yang memangsa. Bang Bang Bang. Ledakan energi yang memekakkan telinga terus bergema di langit. Gempa susulan menyebabkan bahkan dunia guntur bergetar sedikit. Tiga pilar cahaya terjalin. Kekuatan penuh dari ketiga simbol ancestral dilepaskan. Di bawah kekuatan gabungan ini, matahari hitam jahat terus didorong kembali. Raungan Raja Imo yang menakutkan dan marah menyerupai binatang buas yang terperangkap saat terdengar terus-menerus. Bagaimanapun, itu telah disegel selama seribu tahun. Oleh karena itu, tanpa diragukan sangat sulit baginya untuk bertarung melawan tiga simbol leluhur yang hebat. Hari-harimu di segel sudah berakhir. Cahaya menyilaukan melintas di mata kaisar petir. Tangisannya seperti guntur saat dia melemparkan pukulan ke depan. Ular sembilan kepala di langit bersiul dan langsung menuju raja Yimu. Swoosh. Setelah ular berkepala sembilan berkepala maju, Phoenix api melepaskan teriakan menusuk ke langit. Segera. Ia mengepakkan sayapnya, membawa kekuatan kehancuran saat melesat maju. Pergi, sebuah kilatan sengit melintas di mata lindong. Jarinya masuk ke ruang kosong ketika lubang hitam yang berputar liar menembus udara seperti gergaji bundar dan dengan kejam keluar. Tiga simbol leluhur yang hebat menyerang pada saat yang sama. Itu adalah gempa bumi, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, babak 974, menghilangkan Raja Imo. Tiga sinar cahaya yang cemerlang merobek dunia guntur. Akhirnya, mereka disertai oleh fluktuasi destruktif yang tak terlukiskan saat mereka masuk ke pusaran berputar besar seratus kaki. Selanjutnya, mereka tanpa ampun menghantam matahari hitam jahat, yang terus didorong mundur. Bang, suara keras yang menakutkan langsung memantul di seluruh dunia guntur ini saat tabrakan terjadi. Karena dampak itu, Wilayah Laut Petir di bawah ini benar-benar hancur berkeping-keping dan berubah menjadi banyak danau besar yang melayang di dunia guntur. Matahari hitam runtuh hampir secara instan dalam menghadapi serangan ini dan Ki Hitam jahat dengan cepat menghilang. Dengan runtuhnya matahari hitam, Raja Yimo di bawah juga terkena serangan tiga simbol ancestral besar. Ah, Raja Yimo menatap tiga simbol leluhur besar yang bersiul ke arahnya, sementara kengerian meluas di matanya. Kali ini, itu benar-benar merasakan ancaman kematian yang akan datang. Raja ini tidak ingin mati di sini. Raja Yimo meraung. Suaranya dipenuhi dengan kengganan. Namun, tidak ada yang peduli dengan jeritannya saat ini. Tiga simbol ancestral besar terus bergegas sebelum mereka tanpa ampun menabrak tubuhnya. Ledakan. Tubuh Raja Yimo hancur segera setelah tabrakan. Ki hitam menyebar ke segala arah dan mulai melarikan diri. Sizzle-sizzle. Namun, cahaya perak, merah dan hitam dengan cepat tersebar setelah ki hitam lolos. Selain itu, setiap kali ki hitam bertemu tiga sinar cahaya yang berbeda ini, mereka seperti salju yang bersentuhan dengan matahari, karena mereka dengan cepat menghilang. Ah, kamu manusia tercela, beraninya kamu membunuh raja ini, tunggu saja, suatu hari. Klan aku pasti akan meratakan pesawat kamu dan kamu semua akan menjadi budak kami selamanya. Petik dua. Pekikan sengit sengsara yang sengit melintasi dunia guntur bersama dengan kutukan yang sangat jahat ketika ki hitam menghilang. Aku menolak untuk menerima ini. Aku menolak. Energi yang sangat ganas mulai perlahan menghilang dari dasar lautan petir. Tubuh Raja Yimo juga menghilang bersamaan dengan itu. Raja Yimo ini yang pernah menghancurkan gua petir ini. Akhirnya dikalahkan berkat upaya gabungan dari tiga simbol leluhur yang hebat. Huff, Lindong akhirnya tidak bisa bertahan lebih jauh setelah Raja Imo dimusnahkan. Kedua tangannya jatuh lemah sementara ekspresi Pai menyembur ke wajah mudanya. Meskipun tubuhnya terasa lemah, ada kegembiraan yang melonjak di matanya. Lagi pula, siapa yang akan membayangkan bahwa ia benar-benar bisa membantu Moluo dan Kaisar Petir untuk melenyapkan Raja Yimo. Itu adalah pakar puncak yang sebanding dengan ahli tahap reinkarnasi. Tubang hitam di langit juga menjadi jauh lebih kecil pada saat ini. Akhirnya, itu berubah menjadi sinar hitam dan langsung terbang ke kepala Lindong. Saudara Lindong, apakah kamu baik-baik saja? Mulingshan buru-buru mendekati dan bertanya dengan suara khawatir. Lindong melambaikan tangannya. Pada saat ini, kekuatan Yuan dalam tubuhnya benar-benar kelelahan. Kekuatan Yuan yang kelelahan bahkan menyebabkan roh Yuan di dantiannya menjadi lemah. Haha, kamu adalah orang pertama yang aku lihat, yang cukup berani untuk berpartisipasi dalam perburuan seorang raja imo dengan hanya kekuatan tahap kemajuan mendalam kehidupan. Kaisar Petir tersenyum, menatap lemah Lindong, dan berkata, "Lindong tertawa getir setelah mendengar ini. Dia segera berkata, 'Sebagai pemilik simbol leluhur.'" Tidak mungkin untuk menghindari hal-hal seperti itu. Ketika Lindong memperoleh simbol leluhur saat itu, dia juga mengerti bahwa dia harus memikul beberapa tanggung jawab sebagai imbalan untuk mendapatkan kekuatan ini. Simbol ancestral diciptakan untuk melindungi dunia ini. Siapapun yang mengendalikan mereka juga harus melakukan peran sebagai penjaga dunia ini. The Lightning Emperor mengangguk saat melihat Lindong. Mata peraknya yang cerah tampak mengandung sedikit kekaguman. Segera, dia menekan jarinya ke depan. Cahaya kilat keluar dari ujung jarinya dan terbang ke arah Lindong. Ini adalah beberapa barang yang tersisa di tubuhku. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu. Aku akan memberikannya padamu. Petik 2. Lindong kaget. Dia mengulurkan tangannya dan menerima cahaya kilat. Petir menyala dan muncul seperti kristal petir. Di dalamnya, dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat misterius. Ini adalah beberapa wahyu yang aku peroleh setelah aku menembus ke tahap samsara saat itu. Mungkin itu bisa berguna bagimu setelah kamu memasuki tahap kematian mendalam. Petik 2. menjadi bersemangat. Seorang ahli tahap kematian besar dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di dunia ini. Namun, jika seseorang benar-benar ingin menjadi raksasa, seseorang harus melangkah ke panggung samsara. Namun, tidak mudah untuk melakukannya. Para ahli tahap kematian tak terbatas yang mendalam telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba melakukannya. Hanya untuk berakhir dengan kegagalan. Jelas, langkah terakhir itu tidak mudah untuk dilakukan. Justru mengapa kristal petir ini sangat berharga. Jika para iblis tahap kematian hebat itu di dunia luar ingin mempelajarinya, mereka pasti akan sangat menyamarkannya. Terima kasih, Tetua. Lindong dengan serius menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Petir dan berkata, Aku sudah mati, daripada membiarkan hal-hal ini menghilang dari dunia ini bersama dengan aku. Aku lebih suka memberikannya kepada kamu. Kaisar Petir tertawa dengan suara yang samar. Lagi pula, kamu masih sangat lemah. Setelah Himo mengetahui bahwa kamu memiliki simbol leluhur yang memangsa, mereka pasti akan datang mencari kamu. Petik 2, Lindong mengangguk. Dia sadar bahwa iMo itu tampaknya cukup takut pada simbol leluhur. Jika diberi kesempatan, mereka pasti akan menyerang dan menghilangkan pemilik simbol Ancestral. Selain itu, dia tidak sekuat Moluo, yang terakhir juga memiliki aula api ilahi yang besar mendukungnya, yang tidak dia miliki. Oleh karena itu, dia tidak berani memamerkan simbol leluhurnya seperti Moluo yang tampaknya mengatakan kepada seluruh dunia bahwa dia memiliki simbol leluhur yang menyala. Bagaimana situasi Imo saat ini di dunia ini? Kaisar petir melirik Moluo dan bertanya. Mereka bersembunyi jauh lebih dalam dari sebelumnya. Ekspresi redup melintas di wajah Moluo saat dia berbicara. Apalagi mereka semakin bertingkah seperti organisasi. Menurut informasi yang aku peroleh, ada organisasi yang mengerikan saat ini di pesawat ini. Terlebih lagi, organisasi misterius ini didirikan oleh Yimo. Petik 2, selain itu, Yimo yang menyerang gua petirmu saat itu, mungkin telah dikirim oleh organisasi ini. Kaisar petir sedikit mengernyit, pasukan Yimo yang tersebar tidak menakutkan. Apa yang benar-benar menakutkan adalah ketika mereka berkumpul bersama dan memiliki tujuan bersama. Selama ratusan tahun terakhir ini, ada insiden di mana beberapa individu yang beruntung yang telah mendapatkan beberapa benda ilahi kuno, akhirnya diserang oleh beberapa individu misterius. Bahkan para ahli tingkat atas dikepung dan diserang. Lindong memfokuskan matanya, Martin kecil, yang telah memperoleh batu leluhur pada waktu itu, tampaknya telah menghadapi situasi yang sama. Mungkinkah yang menyerangnya saat itu adalah himo? Apa yang mereka coba lakukan? Tanya petir kaisar. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk mengurangi kecakapan bertarung dari manusia elit dan jumlah pemilik simbol Ancestral. Jawab Moluo dengan suara samar. Tujuan akhir mereka, seharusnya untuk merobek celah di pesawat ini dan membiarkan pasukan Himo mereka sekali lagi menyerang pesawat ini. Ekspresi Kaisar Petir sedikit diubah. Dia bertanya, manusia nyaris tidak bisa memenangkan perang dunia besar pada zaman kuno. Dan itu hanya karena leluhur simbol agung mengorbankan dirinya sendiri. Jika perang besar ini dimulai kembali, siapa di dunia ini yang dapat melangkah dan mengisi sepatu yang ditinggalkan oleh leluhur simbol agung? Petik dua. Moluo perlahan mengangguk. Sesaat kemudian, dia berpikir sejenak dan berkata, Namun, berdasarkan apa yang aku ketahui, ada satu orang di antara delapan murid besar dari leluhur simbol yang menurut leluhur lambang mungkin memiliki peluang bagus untuk mencapai itu tahap. Siapa? Kaisar Petir bertanya dengan kaget. Seharusnya yang disebut Ice Master, dia adalah murid simbol leluhur yang paling terkemuka. Moluo menyuarakan pikirannya. Setelah Perang Dunia saat itu, dia juga masuk ke reinkarnasi. Aku ingin tahu kapan dia akan bangun. Ice Master duduk di samping mereka ketika Lindung mendengar nama yang agak akrab ini. Murid-muridnya tanpa sadar menyusut. Tangan di bawah lengan bajunya juga mengencang pada saat itu. Kuan Huan, dia adalah reinkarnasi dari Ice Master. Apa itu? Mo Luo menatap Lindong dan bertanya dengan bingung. Tidak ada. Lindong menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mengungkapkan informasi tentang Ying Huan Huan. Apakah dia akan bangun atau tidak sepenuhnya akan bergantung pada nasibnya. Dari sudut pandangnya. Dia tidak ingin melihat gadis muda yang bersemangat dan energi itu berubah menjadi orang lain. Ini bahkan jika Master S yang terbangun dapat menjadi penyelamat dunia ini. Moluo tidak menanyakan lebih jauh setelah melihat ini. Dia melanjutkan, kami tidak tahu banyak tentang organisasi misterius itu. Namun, semakin banyak pakar super mulai memperhatikan mereka, kami akan memulai penyelidikan kami. Petik 2. Kaisar Petir mengangguk dan tertawa. Aku tidak bisa membantu kamu dalam hal ini. Semoga dunia ini bisa menghindari nasib diperbudak oleh Himo. Petik 2. Mata kaisar petir tiba-tiba menatap Lindung dan Moluo setelah berbicara sampai saat ini. Ada ekspresi tak dikenal berkedip di matanya. Dia langsung menunjuk ke arah langit. Ular sembilan menuju itu sekali lagi berubah menjadi matahari petir. Kalian berdua, alasanmu untuk datang ke sini seharusnya karena ini. Apakah aku benar?